Andai Kita berjumpa dengan Rasul Dan Rasul SAW tahu Apa yang pernah kita lakukan Apa yang kira-kira akan kita lakukan Mungkin kita akan bersembunyi dari Rasul SAW Mungkin kita akan berada di pojokan sana Hanya memandang yang mana Rasulullah yang mana Abu Bakar Siddiq, Yang mana Umar bin Khattab, Saya malu, saya tidak pantas untuk duduk bersama mereka. Banyak orang yang dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sementara saya siapa? Saya adalah makhluk yang hina yang penuh dengan dosa.